Insiden kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 193 Tol Palimanan Kanci atau Tol Palikanci yang masuk wilayah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis 4 Mei 2023. Terdapat tujuh kendaraan yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi kira-kira pukul 15.10 WIB tersebut, diantaranya, satu bus, dua minibus, dan empat unit truk box. Kasubnit dua unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon, Itu Sugiharto, mengatakan, kecelakaan itu terjadi di lajur kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. Minibus yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 193 Tol Palikanci, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 Mei 2023. Bahkan, dalam peristiwa itu minibus dehat suterios yang berwarna putih tampak masuk ke kolong pantat truk box dan terjepit bagian belakang kendaraan tersebut. Karenanya, Petugas Satlantas Polresta Cirebon dan PT. Jasa Marga Cabang Palikanci pun harus menggunakan kendaraan derek untuk menarik truk box dan mengevakuasi minibus itu. Proses evakuasi tersebut sempat membuat arus kendaraan di sekitar lokasi kejadian padat, sehingga para petugas langsung melakukan rekayasa arus lalu lintas. Saat ini, dipastikan arus kendaraan di tol Palikanci, khususnya sekitar lokasi kecelakaan tersebut kembali lancar, dan proses evakuasi kendaraan juga telah selesai. Selain itu, kondisi Daihatsu suterios tersebut juga rusak parah. Terutama di bagian ruang kemudinya, karena terjepit di kolong truk box yang berada di depannya. Sugiharto mengatakan, peristiwa itu mengakibatkan pengemudi Daihatsu suterios yang bernama Jaenudin, usia 48 tahun, warga desa Sangyang Tanjung, Banten, mengalami luka ringan. Demikian Ahmad Imam Baihaki Cirebon, Tribun Jabar. <music> .